Orang terkaya di Indonesia, berdasarkan majalah Forbes Majalah Forbes merilis berita berisi tentang orang terkaya di Indonesia di tahun 2022 Berikut 5 orang terkaya di Indonesia tahun 2022, versi majalah Forbes 5. Prayogo Pangestu, adalah pengusaha yang pada tahun 2007, perusahaan miliknya, Barito Pacific, mengakuisisi 70% dari perusahaan petrokimia Chandra Asri Pengusaha ini memiliki kekayaan yang tercatat adalah sebanyak 5,3 miliar dolar atau sekitar 82,4 triliun rupiah Dan tercatat pada posisi lima orang terkaya di Indonesia Dan tercatat sebagai orang terkaya di dunia pada posisi 147 4. Sri Prakas Lohia. Pengusaha sukses yang berasal dari India ini, menduduki posisi keempat orang terkaya di Indonesia, dan menduduki posisi keempat ratus orang terkaya di dunia, dengan kekayaan sebanyak 5,9 miliar dolar atau setara dengan 91,7 triliun rupiah. Kekayaan tersebut karena beliau sebagai pemilik atau pengelola PT. Petrokimia. Sri Prakas adalah keturunan India dari ayahnya, yang juga memiliki perusahaan besar yaitu Indorama Corporation perusahaan pemintalan benang, yang saat ini berkembang menjadi saat ini, perusahaan tersebut berkembang menjadi pembangkit tenaga listrik petrokimia, membuat produk industri termasuk pupuk, poliolefin bahan baku tekstil, dan sarung tangan medis. 3. Lao Tukguang Ria ini yang masuk ke Indonesia pada tahun 1972 ini, menempati urutan ketiga orang terkaya di Indonesia dengan jumlah kekayaan sebanyak 9,7 miliar dolar atau setara dengan 150,9 triliun rupiah, dan berada pada posisi 176 orang terkaya di dunia. Lau adalah pengusaha sukses di Indonesia yang dikenal sebagai Raja Batubara, dan sebagai pendiri Bayan Resource, sebuah perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Lau Tukong juga sebagai pengendali perusahaan energi terbarukan, di Singapura bernama Metis Energi, yang sebelumnya dikenal dengan nama Manhattan Resource. 2. Michael Hartono Di tahun 2022, kakak kandung Robert Budi Hartono, yaitu Michael Hartono yang sama-sama memiliki saham dan harta pada usaha yang sama, dan Michael Hartono memiliki harta mencapai 22,3 dolar AS atau 346,9 triliun rupiah, dan tercatat sebagai orang terkaya kedua di Indonesia setelah adik kandungnya, menurut versi majalah Forbes. 1. Robert Budi Hartono Pengusaha rokok jarum super ini, semakin menancapkan benderanya sebagai orang pertama terkaya di Indonesia. Usahanya yang semakin bersinar di tahun 2022 ini, ternyata berefek membawa Robert Budi Hartono sebagai orang terkaya di Indonesia. Saat ini tercatat kekayaannya sebanyak 23,2 miliar dolar, atau setara dengan 360,92 triliun rupiah. Kekayaan beliau dalam satu tahun bertambah sebanyak 2 triliun rupiah. Di mana selain sebagai bos rokok jarum super, Beliau juga sebagai bos Bank Sentral Asia atau BCA juga sebagai pemegang sah terbanyak di bank tersebut. Selain itu pula, ia bersama saudaranya, Michael Hartono, adalah pemilik merek elektronik Polytron. Dan menempatkan beliau pada posisi 56 orang terkaya di dunia. Merekalah orang-orang yang memiliki kekayaan luar biasa jika dibandingkan dengan orang kaya biasa yang ada di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Berikan komentar Anda, untuk membantu channel kami semakin berkembang. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih.